Sesuai aplikasi, iya, mas. Mas. Uh, oh, sudah sesuai aplikasi okay. ya, Bu. Pesanannya sudah sesuai aplikasi. Oh, iya. Uh, Pak. Ini waweng, ini banyak sekali, enak. Bu. nggak <laughs> apa-apa. Ambil aja semuanya. Iya, <laughs> <laughs> Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Sama-sama. Ra. Iya, dulu berjemurnya ya. Iya, iya, Kita masuk dulu. Sik. Makan-makan. <laughs> Jadi tugas kalian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 Hmm. lagian kan masih banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan di dalam rumah ya yola hmm. hmm. nusa rara hmm? saat ini kita harus banyak bersyukur alhamdulillah abah masih bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari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 Makanya kita harus selalu berdoa supaya Allah memberikan kita kesehatan dan semoga wabah ini segera berakhir. Amin. Jadi kalian bisa bermain dan belajar di sekolah lagi ya. Iya. Maafin kita ya, Uma. Iya, sayang. Bisa janji untuk bisa lebih bersyukur dan bersabar lagi. Rara mau di lauk daun aja. Rara janji. Enggak ngerengek minta keluar <guk> rumah dulu. Iya. Iya sayang. Yuk, makan dulu. <guk> <guk> Bani mau kemana? mana? Iya, mau ke sini. Enggak boleh. Eh. Kan lagi dilakna. Ah, kan lu punya ide, rak. Hah? Ide apa? Sini kan... sini. Kan lu kasih tahu. Apaan sih? Jadi nanti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 Ya Allah, terima kasih Ya Allah, alhamdulillah. <Sitter> alhamdulillah, Rak, berhasil alhamdulillah. kita. Alhamdulillah, <sitter> iya kan sa, itu berhasil. Tas dulu aku. tas. <tose> <tose> Hah? <tose> Khairum minan naum. Kak. Coba nih. Astagfirullah! Zombie! Ah! Zombie? Mana zombie? Uma! Ada <tuh> zombie Uma! Astagfirullah. Zombie. Nisa Zombie Uma. Kalian pada ngapain? Udah pada sholat belum?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 Semalam kita nonton. Hmm. Hmm. aku yeah. hmm. <tik> hmm. bisa... hmm? ngantuk tidur luanya. <tik> Uh, uh, uh, uh, uh. Gara-gara nonton film horor semalam Nusa mimpi buruk oh. sampai nggak bisa tidur. Nusa dikejar monster hitam uh. tangannya besar uh. banget. Hmm. Ih, menurut pasti kan Nusa semalam ga baca doa hmm. terus nggak wudukan. Hmm. Hmm kayaknya mimpi buruk, hmm? Rara dong, mimpinya seru dong. Iya-iya. Hmm. Gak seru kayak Kanusa. Nusa. Hmm. <laughs> Alhamdulillah kalau mimpi baik itu datangnya dari Allah Ra. Hmm gitu ya Uma. Dan mimpi buruk itu sebaiknya tidak diceritakan Nusa ya. Loh kok nggak boleh diceritain?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 Uh, uh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu. Ya. Maafin Nusa ya Uma. Mm -mm. Nusa enggak akan nonton film horor sampai larut malam lagi. Nusa wudu dulu ya, Uma. Iya, saya.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 cerita mimpi seru kalau bisa mati itu <Sigh> seru deh. Jangan lupa, tutup pintunya. Hmm? Ya? Hmm. Kirain. -kira. lagi. Hmm. Aduh, enggak lagi deh. Nusa? Hmm? Uma boleh bicara sebentar? Boleh dong Uma. Nusa? Iya eh, Uma. Uma minta tolong Nusa kali ini aja.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 dipinjemin roketnya. Iya. Alhamdulillah. <tuk> <tuk> oh iya, Rah. Jangan lupa pesankan Nusa, ya. Ah, Ingat <tuk> Iya, Ma. Gua makasih Kanusa. Terima kasih, ma Iya. Roketnya Rara jagain. Yeay! Roket, roket, roket, roket. Guru, aku datang. Ya umma Kanusa. Assalamualaikum. Umma? Lalu mendarat di tanah. Cuf. Sampai ada di bumi. Jadi begitu ceritanya teman-teman. Iya <risik> anak-anak, itu tadi cerita dari Rara. Tepuk tangan semua anak-anak. Terima, Terima kasih, Rara, sudah mau bercerita tentang roket luar angkasa. Ini <risik> ini uangnya Pak Uco. Mantap kali. Iya, Rara yang cantik, <tuk hati> yang manis. <tuk hati>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 berhusnuzon hmm. atau berbaik sangka. Ya. Yeah. Ya Allah, semoga aja roket dari Abah bisa kembali lagi. Kayak punya kanusa, belinya di mana ya? Hmm. Roket dibeli di mana ya, Ra? Hmm. Uh, coba deh. Nanti Uma tanya dulu ya sama Abah. Harganya berapa ya, Uma? Mahal. Huh? Itu Abah belinya jauh. Lagian roketnya limited edition. nggak bakal ada yang kayak gitu lagi. Hmm. Nusa. Hmm. Nusa pasti masih marah Katakan Nusa, Rara nggak amanah Emang artinya apa, Uma? <guluh> amanah itu artinya jujur hmm? Atau bisa dipercaya Oh, uh, Berarti Nusa nggak percaya lagi sama Rara ya, Uma? <guluh> Enggak gitu dong, sayang Mungkin saat itu Kak Nusa sedang kecewa. Rara kan sudah bicara jujur. Hilangnya juga kan gak disengaja. Nah terus Rara juga sudah berusaha bikin selebaran. Insya Allah tulus Rara itu sudah dicatat sebagai suatu kebaikan. Menandakan Rara berani bertanggung jawab.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 Masya Allah, anak solehnya Uma. <laughs> Alhamdulillah. Uma, Nusa pamit jumatan dulu ya. Iya. Hati-hati ya sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Nusa, hah? Hey bang Nusa, sebentar, sebentar. Oh. Eh. ada apa Pak Ucok? Uh, ini. Uh, roket kau bukan. Oh, alhamdulillah. Akhirnya ketemu roket dari Abah. Makasih banyak ya, Pak Ucok. Ya syukurlah. Kalau memang ini punya <tik> kau. Iya, <tik> ya. Eh, tapi jangan lupa kau ucapkan terima kasih sama Adek kau itu huh? Si Rara. <tik> Dia yang ku tengok sibuk ke sana, sibuk ke mari, I tempel di sana, tempel di sini. <tik> Jangan lupa tuh, kau ucapkan terima kasih. Iya, Pak Ucok. Makasih ya, Pak Ucok. <tuk> Astagfirullah, maafin Nusa Yara Ternyata kamu bener-bener gak sengaja jatuhin roketnya. Dan berkat selebaran kamu, roket Nusa kembali lagi. Makasih Yara. Iya, sama-sama. Lain kali jangan diulang ya. Hmm. Hmm. Hehe. <tik> <tik> <tik> Malah ngelindur. Rara, <tik> -ra -ra -ra -ra. Kue cubit, kue cubit Silakan bu Dibikin kue dadangkan 500an Kue cubitnya bu hmm, Beli apa ya? Silakan dibeli bu Silakan bu Ini kue cubit terenak buat tanaman hmm, Kue cubit ya? <hihihi> Boleh deh dua bungkus Wah ini uangnya ya? Dua bungkus ah, Mantap Alhamdulillah Makasih ya bu hmm, Bu, ini uangnya belum ada kembaliannya hmm, Kalau ada Uang pas 20.000 ribu aja bu, ya, bu. <guluh> <guluh> um, Buat kalian aja deh kembaliannya Hah? Saya lagi buru-buru eh, nih ibu. Benar -benar Makasih ya bu Ini gimana? Bu. Oh, Wah Kalau semua pembelinya kayak ibu tadi Rari bisa untung banyak Wah hmm. ada Nusa sama Rara hey, hey, Nusa sama Rara Wih eh, <guluh> <kasanya>. oh, iya, <guluh> asyik Kita jadi ada temenan jualan Ira Emang Kak Abdul sama Kak Syirpa Jualan apa? <tuh> Wih agar-agar jelly. <tuh> agar-agar jelly. <tuh> Dan satu lagi. dadah Kue cubit coklat meleleh. <tuh> Hah? Kue cubit juga. Rasa jualnya sama sih. Aduh, Ra, jangan gitu. Kuenya boleh sama, tapi rasanya kan beda. Iya kan?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 Cubit coklat meleleh bisa melelehkan hatimu. Gua cubit Oma. Makin nyelak kit coklatnya. Di sini digigit makin asik. Gua cubit coklat meleleh. Ayo ayo. Enggak eh, tahu tuh. Ayo Ibu. Enggak buat kok. Loh kok tadi ya. Mm -hmm. Masa dia mm -hmm. duluan sih. Enggak ah, deh. Sini deh. Gagangan kabel sama Kasifa. Ah. Masih banyak. Hmm. Wah, wow, saingannya barat nih. Dul, hmm? rajeki itu udah diatur. Jadi gak usah khawatir. Hmm. Lagian, sama Rara kan sahabat kita. Jadi, gak ada istilah saingan. Iya sih. Banyak kali yang dagang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 Ah, ini uangnya. Wow. Makasih, Pak Ucok. Hmm, Pak Ucok, maaf. Uh, gak ada kembaliannya. E e itu, e tunggu dulu sebentar. Cerita, hmm. cari, cari, cari. Eh, Sini, sih. Ah. Hmm. Sebentar ya, Pak Ucok. Nusa coba tukerin uangnya dulu. Ah. <laughs> Paket gali hmm. kau, Nusa. Dul, huh? Siva, ya, kalian ya. ada uang sepuluh ribuan lima gak? Hmm? Bentar ya, Nusa. Kayaknya ada deh.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 Ah, uang kembalian belanjaanku tadi, mau belikan kue cubit kalian aja ya. Wah, makasih banyak, Terima kasih banyak Pak Ucok. banyak Pak Ucok. Sama-sama. <tuk> <tuk> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak, sini hmm? Kenapa sirak? Ke sih, Ra? Hmm? Kok malah hmm. nawarin kue cubitnya ke apa sih? Kalau dibilang nggak ada kembalian, pasti Pak Ucok kasih sisanya ke kita. Kan kita bisa untung banyak. Hmm. Ra, inget kan pesan Umar? Ingatlah. Kita harus meneladani sifat berdagangnya Rasul. Mm -hmm. Amanah, mm. jujur, dan terpercaya. Iya sih, tapi kan rumah. Hayo. Mm. Hmm? Iya deh rumah. <laughs> nah, gitu dong. Kak Abdul, Kak Syifa.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 Nanti kalau dibagiin gratis kan bisa rugi Iya <laughs> Enggak lah, berbagi sama sahabat, gak bakal bikin kita rugi Kita kan jualan gak cuma cari untung, tapi juga cari berkahnya Alhamdulillah Kau Abdul, kau Iya, rak masih ada hmm. Kalau udah urusan makanan aja Ampa di rumah <laughs> <laughs>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 Mana sih? Lama banget ambil ovennya. Baiklah, belum juta. Nah, lanjut aja deh. <tuk> <tuk> nah, selanjutnya hmm. kita kasih baking powder secukupnya. Biar kuenya mengembang dengan cantik. Cukupnya ya? Hmm. Hmm, emang cukup? Bambar ya, <tuk> Eh, tapi kalau banyak kan...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 Asalamualaikum. Hmm. <tis> hmm. Oma kalau ngobrol sama Bu RT pasti lama. Hmm. Lama hmm. dong. Tadi kata mbaknya, masukkan vanila sebanyak pilih gambar badan Mbak. Eh, ah, sebanyak banyaknya. Oke. Okay. Cah, <SILENCIO> <SILENCIO> orang ini. Halo, <SILENCIO> bang? <SILENCIO> Enak, tambah lagi biar wangi. Iya nggak antar? <SILENCIO> Rara nungguin ya. Iya, lanjut yuk. Uh, tadi sampai mana kita? Bentar-bentar ya, bentar. Kita akan masukkan vanilla essence <SILENCIO> sebanyak dua sendok teh. <SILENCIO> 2 sendok Jangan kebanyakan ya, sis. Nanti pahit loh <Gasuk> Pahit? Nara, huh? ini adonannya udah jadi. <Gasuk> iya. Uh -huh. kita masukin oven. <Gasuk> Bismillah. <Gasuk> Bismillah. <Gasuk> hmm. Kok gini ya? Mm. Coba dicicipin dulu. <Gasuk> Bismillah. Dicicipin. Astagfirullah. Hah? pahit ya? Wadah wadah Perasaan <tuk> vanilanya cuma 2 sendok kok hmm. Apa Rara jujur aja ya? Apa tadi ada yang keren? Anak, oh, no, anak, no. anak, oh, no, anak, no. anak rara harus berani <tuk> <tuk> Umah, hmm? kuenya jadi pahit Itu gara-gara Rara Oh, no, <tuk> rara. no, Rara, <tuk>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 tapi pelan pelan kocoknya tenang aman kok <tik> <tik> entah mau gak nih hmm? <tik> beneran nggak mau hmm ya udah semuanya buat aja <tik> hmm bener <tik> Uh, Ye! Okay. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> hmm. Alhamdulillah. Ayam gorengnya enak, Oma. <tuk> <tuk> Enaknya. Astaghfirullah Maaf Makan aku kenangan Ayo lo Uma marah tuh Maaf ya Uma Lain kali Sendawanya ditahan ya Ra Iya, oma. Masa, suka banget sama produk ini. Caranya nggak ada nih. Uuuuuhhh! masih bawa ayam tuh. Habis kanusa, Nusa lebar banget. Hih, ya, nggak gitu juga kali. Daripada lalatnya masuk ke mulut kanusa, Wah. nanti hih, hih, Tadi kamu hih, hih, hih, hih, hih, hih, hih, hih, hih,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 Jangan sampai berbunyi. Iya, Umma Dalam hadis riwayat Turmuzi dikatakan, karena orang yang paling kenyang di dunia, maka dia akan paling lapar di akhir. tuh ya. oh, dengerin, Ra. Begitu juga Nusa. Hah? Nguap itu harus ditahan. Gitu ya, Umma Jangan sampai keluar suara. Ah. Bukan. Nanti bisa masuk ke alat, kan, Umma <laughs>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 dadah ba ada amba itu galau dan banyak oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Hehehe <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, <laughs> Hehehe lewat dari 10 menit nih sure Hah?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 belum selesai Sepetan, Ra sini. Sini, uh, sini sini uh, Sini uh. Uh. Uh. <coughs> <coughs> wow. Waduh... Becah. Waduh... Tuh kan, kalau usah sih... Loh kan nusa? Ya. Enak aja... Emang kan nusa... Kalau Rara dari aturan, kan enggak bakal rebutan kayak gini... Ini semua gara-gara kamu, tahu enggak? <tuh> <tuh> Waduh... <tuh> hmm... Uma, ini tadi HP-nya nah. ditarik sama kan Eh, enak hmm. aja. Rara nih, Uma. kamu gantian nontonnya. Emang ditarik, kan? Hmm. Kalau masih terus serbutan begini, Uma gak akan kasih pinjam HP ini lagi deh. Hmm. Kalau Aba tahu HP dari Abah rusak, gimana ya? Hah? Jangan, hmm. jangan Uma. Jangan bilang ke Aba. Jangan bilang ke Aba. Please. Aku? Uma. Ya. Uma. Huh. Kamu rusak nih. Ra.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 Peraturan menonton HP UMA di hari libur 1. Pakai HP harus izin UMA 2. Boleh menonton video maksimal 15 menit, nggak boleh lebih 3. Tidak boleh rebutan, harus bergantian 4. Kalau UMA minta HP-nya, Nusarara harus mengalah 5. Yang terakhir nonton harus mengisi baterai sampai full Iya, Uma. Ini kita udah buat perjanjian dan gak boleh dilanggar. Iya, Uma. Jadi kita gak rebutan lagi deh. Katakan Nusa, boleh nonton sampai 15 menit. Mm. Jadi Rara gak ada alasan lagi bilang, kan baru satu video, kan belum selesai, masih 5 menit lagi. Hi. Gak ada. Pokoknya selesai gak selesai gantian. Emang Rara ngomongnya kayak gitu. Oh, gitu. <laughs> iya, Uma. Mm. Uma hmm? Ini Nusa sama Rara coba betulin yang retak mm -mm. pakai plester. Plesternya warna pink Teruskan Uma Oh <laughs> <laughs> Uma Jangan bilang-bilang Abah ya Uma lip, lip lip Masya Allah Terima kasih ya Kalian udah berusaha memperbaiki HP Uma Uma janji nggak akan bilang sama Abah Alhamdulillah Terima kasih ya, Uma. Makasih ya, Uma. <laughs> <laughs> Makasih. kasih hmm. ya, Uma. Uma paling cantik di rumah ini. <laughs> Kalau ada maunya hmm. paling bisa tuh, Ma. Sekarang, Hah? kita nonton bareng yuk, Kanusa. Ayo. <laughs> eh, tunggu dulu. Huh? Hmm, kalian udah sepakat dengan perjanjiannya, kan? <gasps> Kembali ke nomor satu, udah izin pemilik HP-nya belum ya? Astaghfirullah. <gir> <gir> iya ma, kita lupa. Hmm? Maaf ya ma, maaf banget. Makhluk layang. Yang <gir> hmm. paling cantik sekomplek ini. Masa sih <gir> cuma sekomplek? <gir> Hi Hihi, iya deh. Paling cantik sejagad raya. <gir> Tiga, dua, satu. Huh? Ya, yep, waktunya habis ya, karena Sekarang, Rihanna. Oh, iya. Nira. <tuk> Mana? <tuk> Tiga, dua, satu. Mulai. Oke. Hah?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 Yulamari TV! Nusa buru-buru nih lagi ngerjain tugas! Cepetan, Ra! Oke! Okay. Eh, uh, uh. bani, bani... Ra, Ra, cepetan! Eh, iya, iya! Aduh, ini ditambahin... Ini kan, Nusa! Hmm... Loh, Ra, kok ini sih? Ini kan kertas lipat! Aduh... Oh, bukan yang ini? Tadi kan Nusa mintanya kertas HVS! Yang warna putih nih, oh. kayak gini. Iya, iya. Maaf, Sarah kan nggak tahu. Aduh, guru Ra? Iya, iya, iya. Ini kayaknya kertas HVS yang kan usah minta. <tuk> ya ampun, Ra. Ambil kertas HVS aja lama banget sih. D iya ayo, eh, eh, oh ini ini kak kertas afs ya, bener kan? Aduh, nusa cuma minta selembarak, malah dibawain segini. Hah, sini sini, eh, terlambat deh ngirim tugasnya. Hmm... mau banget cuma nabi lafs. Haa, sebel. Hmm? Dari tadi nyuruh-nyuruh terus Kok ngedumel sendiri sih, Ra? Kenapa? Dari tadi kan nyuruh-nyuruh terus. Udah ditolongin, terus kan nggak bilang apa-apa. Loh, kenapa bisa begitu? Rara, Heh? minumnya kan Uso mana? Astagfirullah, ini kan minumnya kan Uso. Aduh, Rara. I iya, Kak, sebentar. Laki. Hmm. Ini kak. Eh, eh. Huh? Hmm. Hmm. Taruh di atas meja aja, rak. Hmm. <coughs> eh. kayaknya ada yang lagi sibuk ngerjain tugas. <coughs> eh, Uma, kirain Rara. Eh, uh, tahu aja kalau nusa haus. Hmm. Terima kasih banyak ya Uma. Ini nusa minum, kok? Ini nah, tadi pas Rara bawain kertas, Abang terima kasih. Hmm? Eh, dari tadi nyuruh-nyuruh gak pakai minta tolong lagi. Nusa, apa benar yang dibilang Rara? Uh, iya, Uma, tadi saking paniknya kerjain PR, Nusa lupa bilang tolong. Maafin ya, Ra kalian kan sudah tahu kalau setiap kali kita butuh pertolongan jangan pernah lupa untuk ucapkan kalimat tolong dan terima kasih atau ucapkan doa jazakallahu khair yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan ya iya Umma terima kasihnya mana lupa ya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 <tik> Alhamdulillah <tik> Gak usah yang kebaik hati Tolong Kalau habis minum Kelasnya dicuci sendiri ya Oke? Okay? Iya-iya ya. Terima kasih kamu misah yang baik hati Kuh.. <laughs> <coughs> <Yay! laughs> <laughs> Uh, gimana ya? Hmm, apa, Antak? Bentar, bentar, bentar, Nah, ini dia ketemu. Hmm. Yeay, akhirnya bisa jalan lagi. <laughs> 95. 96. Sembilan tujuh, ayo dikit lagi. T Wah. astagfirullah aduh, aduh, mantap Nusa harus ngulang lagi deh dari awal. Ah. Hmm. Udah sebentar lagi, udah mau nyampe seratus. Udah sana, sana, sana. Wajah, harus hmm, ngulang lagi dari awal. Oke, oke, hmm. keren. Nusa, Rara, hmm? kalian udah bikin PR belum? Hmm? Nusa udah selesai dari tadi kok, mah Kalau Rara gak ada PR, Umah. Alhamdulillah, kalau siapin buku buat besok? Udah dong, Umah. Kalau uh -huh. kasih makan Anta? Udah. Eh, eh. Ayo. Uh -huh. Belum, Umah. <laughs> anta, makan yuk. Anta hmm. Hmm. Loh, kok ini ada di sini sih? Hmm. Huh? Astagfirullah. Ra, huh? lihat Anta enggak? Loh. Bukannya tadi di luar sama Kanusa? Iya, tadi sama Kanusa. Terus Kanusa super. Hmm? Astagfirullah. di mana ya Ra? Rara kangen anta. Nusa Rara, maafin kita ya. Kita belum berhasil nemuin anta. Hmm. hmm? Hah, Abdul tahu. Hah, Hah beneran Dul? Gimana Dul? Abdul tuh? tahu anta di mana. Pasti anta kabur gara-gara enggak -gara dikasih makan kan? Heeh. Oh. Hmm. Oh.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 Nggak usah udah nelantarin kamu. Anta pulang dong. Nggak usah janji. Lebih tanggung jawab lagi. Anta pulang ya. Please Anta ya. Rara kangen sama suaranya Anta. Hmm. Ah. Iya. Kayak gitu. denger Dengar itu nggak? Eh. Aku dengar. Iya, iya. Itu, itu kayak kaya eh Tuh kan. Kemana? Kamu mana aja sih, kucingku? <tuh> <tuh> Ke mana aja sih? Kita semua pada nyariin kamu tahu. Jangan <tuh> pergi <tuh> lagi ya. <tuh> <tuh> <tuh> iya, iya, iya. Maafin, maafin kita yang cinta anta. Gimana anta? Enak? Kamu <tuh> <tuh> nya kurang kenceng. Iya, iya. Nah, gitu. <S taller tones> Hah? Yeah. <Gluluk> <utilis blessing>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 Tapi ada semua. Hmm. Kanusa! Eh, Jangan tinggalin Rara. Eh, rara nggak mau. A, bentar. Kanusa pergi. Kepasin dulu dong, please. Iya, mau Tuh. ditinggal. Rara, bentar Makin deh. Rara ya, hmm. Kak. Ii. Tadi siang, bimbing mainan nggak bilang-bilang. Janji nggak diulang lagi. Bosa itu hanya ikut salat, kan? Eh, uh, bukan salat. Nah, gitu Pasti benar. Kan mau pindah sekolah ke salat kan? Huh? Tuh, lihat aja. Semua bajunya mau dibawa huh? kan? <laughs> Ini baju yang baru selesai Uma setrika. Mau Uma masukin ke lemari. Itu ada baju kamu juga kok. <laughs> hmm?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 Gara-gara marah sama rara. <tuh> <tuh> bisa aja kamu, Ra. Lagi tuh temen banget kamu sedih. Biasanya kalau ketemu Kak Nusa berantem. Iya. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Uma, emangnya Uma gak sedih kalau ditinggal pergi Kak Nusa tiga hari? Insya Allah, Uma percaya Kak Nusa bisa jaga diri, sayang. <tuh> Kita berdoa. Semoga Allah senantiasa melindungi Kak Nusa.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 Hmm. Astagfirullah Ra, kamu isi kopernya apa aja? Aduh, boleh nggak ini, ini, sama itu ditinggal aja? Oh, no, no, no, no Ini bantal, supaya Kanusa tidur nyenyak Terus, ini selimut favorit Kalau nggak ada ini, nanti Kanusa nangis cari-cari Rumah, -cari Umah, Umah, uma. desa kangen Umah Iya, tapi gimana bawanya? Hah? <tuk> <Yeay>! <tuk> Asik, presentasiku hampir selesai. Tinggal kasih foto pas papa lagi tugas, terus...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 Kalau lagi tugas, ya nggak boleh. Wow, seru banget sih, Pak. Nusa juga mau bikin presentasinya lebih seru deh. Hmm, tapi apa ya? Hmm. Abah apa mengajakku ke tempat kerjanya? Eh, kan Nusa belum pernah ke tempat kerja Abah hmm. ya? Jangan bingung apa ah. Kanusa! Makan yuk! Aduh! Hah? Ih, Kanusa apaan sih? Buang-buang kertas lagi Mau bahasir tau kak? Hmm... <tuh> Sorry, ra. Hmm? Abah pernah mengajakku ke tempat kerjanya? Hah? Emang kapan Abang ngajakan Nusa ke tempat kerjanya? Ih, hmm. uh, udah jangan dibaca. Ayo, ngarang ya. <laughs> hmm. Iya, emang belum pernah sih, Ra. Abis Nusa bingung. Mau ceritain kerjaan Abah kayak gimana? Ya ampun, Kak Nusa. Emang gak tahu apa kerja apa? Hmm. Duh, ingat gak Abah pernah bikinin roket-roketan? Ah, iya bener-bener, Ra. Nusa ingat.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 Tukang nolongin orang. Ya iyalah. <tuk> Seru banget kayaknya. <tuk> eh, Uma, ngomong-ngomong, <tuk> udah selesai belum tugasnya? Belum nih ya, Uma. Karena saya malah habisin berantak. Nusa <tuk> <tuk> bingung mau ceritain apa tentang Abah? Hmm? Lagian, mm -hmm. kenapa Abah kerjanya harus jauh sih? Kau wa masya Allah.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 Iya, iya, abah itu ngajarin Rara untuk bantu orang lain. Oh iya. Tapi abah jahil, suka gangguin Rara. Nah, tahu kan, kamu jahilnya sama kayak abah, Rara. Iya, iya, benar. Hah?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 Ye. Oke tuh. Assalamualaikum. Cus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Eh, eh Shiva. Halo, Uma. Nusa, Rara. Masuk, masuk. Ini ada oleh-oleh dari Mama Papaku. Kemarin mereka baru pulang umroh. Wah, Alhamdulillah. Wah, banyak-banyak banget ole olehnya, Shiva. Alhamdulillah. Jazakil Khoyron, ya sayang. Sama-sama. Wah, Kak Shiva. Bawa apa, Kak Shiva? Eh, rara. rara. Wah, ini ada air Zamzam, -zam, Uma. <laughs> ya, hmm. dulu Shiva.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 dapat oleh-oleh hmm. eh. miniatur Ka'bah hmm. juga ya? Iya, mah. <laughs> Bagus banget. Bagus ya. Ka'bah ini adalah arah kiblat umat Islam melakukan salat lima waktu. Hmm. Dan hmm. Nabi Ibrahimlah yang meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail. Oh, gitu ya. Yang bentuknya agak melingkar seperti pagar ini disebut Hijjar Ismail.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 Masya Allah, jadi penasaran dia pengen sana. Shifa doakan, Uma dan keluarga bisa berangkat haji dan umroh, ya. <laughs> amin. Amin. ya Allah, amin. Amin. Ya, air zam habis. Hmm, Rangga pasti lupa, baca doa sebelum minum air zam-zam.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 Kata Mama Papa, doa saat minum air zam-zam itu mustajab. Oh, kalau gitu Rara baca doanya dulu deh. Hei, ah. <laughs> ya, tapi kan air zam-zamnya udah habis. <laughs> Maafkan Nusa, botolnya Rara isin air lagi ya. <laughs> Tetep aja lah, bukan air zamzam Ra. Nah, hmm. Eh, tenang tenang. Nanti Shiva antarin satu botol lagi deh buat Nusa, Hah? ya? Beneran, Siva? Iya, beneran. Yes! Ya? yes. Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Makasih banyak ya, Siva. Ya, iya, sama-sama.